dengan cara klik like, comment dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari Lesnar tentunya Baiklah sahabat untuk menemani santai malam kalian saat ini Bang Bimina akan menyuguhkan info-info menarik dan pasti Kabar spesial dari idola kita Di kabar pertama bersahabat ya kita mendapatkan cedukan vitamin malam hari ini dari bang Riko yang tentunya membawa mainan baru ke rumah Leslar. Ini mainan yang sangat disenangi oleh Al-Fatih, yaitu mobilan Persahabat, ya, wow Kata Bapak Bilar sih, harus Beli sirkuitnya ini mahal, Masya Allah Pokoknya, sehat selalu Untuk Leslar, mudah-mudahan rahmi tetap terjaga dan terjadi Dengan baik, kita bangga Kita bahagia sekali dengan Leslar Selalu banyak orang-orang baik yang Tentunya tulus mensupport idola kesayangan kita Kita juga bersahabat Begitu banyak tanggapan yang diberikan Di antara yang jadi sandal putih Bilar Kata papak tuh mana anak gua seneng lagi, bang dibeliin mainan baru nih, jangan mau kalah sama papap katanya, aduh Masya Allah. Ada juga tanggapan dari Hakan Yati. Bentar lagi mereka berdua bisa lomba Tamiya Mindel, Masya Allah. Pasti seru kalau abang udah bisa diajak main bagian Bunda Les ia menjadi tim horinya. Pokoknya tetap doa terbaik buat Leslar family. Sehat selalu mereka bertiga, bahagia terus selamanya. Amin, Allahumma amin, masyaAllah Ada juga persahabat tanggapan dari Harmini 14. MasyaAllah seru banget ya kalau Abang El sama papanya lompat Amin Bundanya Tim Hore jadi lebih seru. Kita bahagia sekali ya melihat momen ini. Mudah-mudahan persahabat Leslar dan Bang Riko selatuh rahminya tetap terjaga dengan baik. Amin. Kemudian juga persahabat selanjutnya kita mendapatkan info mengenai SCTV Music World 2023 lewat via Instagram, Alhamdulillah untuk kategori lagu dangdut paling top Bunda lesti berada di posisi pertama dengan voting 470.384 votes dan untuk kategori video klip paling top. Alhamdulillah Lesti juga berada di posisi pertama dengan voting 218.311 votes Dan untuk kategori penyanyi dangdut paling top, Alhamdulillah Lesti juga berada di posisi pertama dengan voting 798.648 votes Ini lewat via Instagram Dan kita lihat untuk via Facebook di kategori video klip paling ngetop, Alhamdulillah posisi pertama untuk Bunda Lesti dengan voting 3822 votes. Di kategori lagu dangdut paling ngetop, Alhamdulillah juga Bunda Lesti tentunya di posisi pertama dengan voting 4047 votes. Di kategori penyanyi dangdut, Alhamdulillah Bunda Lesti juga berada di posisi pertama dengan voting 4000 380 volt ini lewat via Facebook pasah Mba ya. Wow, pokoknya gempur terus ya untuk keluarga Konoha Semangat, kita yakin Lesti akan memborong piala penghargaan SCTV Music World 2023 Berikutnya kita lihat di storynya Bunda Lesti, satu jam yang lalu menginformasikan pasah Mba Dia ya. Tentunya bisnis yang bermanfaat buat yang mau cari tambahan penghasilan bisa banget nih jadi reseller MS Glow Seperti ibu sayu Susi Insya Allah banyak manfaatnya tuh masya Allah Mudah-mudahan sukses untuk budaya apapun yang dilakukan selalu lancar Dan semoga selalu dipermudah Kemudian juga kita mampir di postingannya Igun Sudarmono Menginformasikan persahabatnya habis lebaran 16 cat musik indo hadir kembali yang membuat kita bangga persahabat ya lagu insan biasa tentunya selalu masuk dalam 35 lagu terbaik dan berada di nomor 18 untuk lagu Lesti insan biasa kita simak kalimat caption yang ditulis langsung oleh Igun Sudarmono habis lembaran. 16 chat music indo no hadir lagi like. nih kali ini ada 35 lagu terbaik minggu ini yang orang dalam salajikan buat kamu semua. Wah Masya Allah bahagia sekali ketika melihat karya seorang Lesti kejora tentunya selalu muncul di mana-mana, selalu booming dan trending di mana-mana. Kita bangga dengan idola. Mudah-mudahan terus berkarya dan selalu memberikan karya terbaiknya. Doa, support, dan dukungan selalu kita berikan untuk love Family. Dan pastinya juga, persahabat, kita masih menunggu kabar hingga cedukan vitamin terbaru di malam ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik, kabar bahagia dari Lesti, dan Rizky Pilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Saya mengucapkan ucapkan terima kasih.